Tidak ada pasti dulu, bodoh amat. Asalnya deh, asalnya deh, ini aja. langsung aja kita di lockdown oke. Okay. Oh, eh, ya. okay. Kalem, santuy dan panik ngopi dulu, Sama ngudut. Oke. Okay. Kalau udah kasih paham. Bye okay. in the Oke. Okay. Udah ada CC, Gila gila Thompson Ini main PB lagi ready Udah anjir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 Jangan okay, let's go oh menungguin oh. menungguin menungguin ya ya udah oh. ude, udah udah kan udah <tose> oke ude, <tose> Kalem. santuy dan panik ngopi dulu sama ngudut. Hmm. oke okay. okay. kalau udah kasih paham ya udah ya, udah itu aja mulai mulai kerja kerja kerja menang menang beda beda ya oke bagus bagus Bagus okay, hmm, mau nope. yeah, nope. lu senjata lu bos senjata senjata ya udah amat gua pakai MC doang MP7 mah habis ya udah ini kasih kasih, kasih, kasih. ya udah ini aja aja deh yang mau sama goblok Jangan terus terus Oh, nice nice. Nice, Mana sih, Dok? ini depan kelokan kecil, nih depan lapangan ini ini depan, saya depannya di depan di depan ada Okay, kita kita turun dulu <tun> oh, <yeah. tun> ah, nih, nice. <tun> <tun> ah? satu orang, satu orang satu, satu, satu, sat. Satu A, D, A, A, A, A, ya, A. Benar. benar sih kayak. Ini di gua nih, di gua, gua Bukan di situ Iya, situ, tuh, tuh, tuh Jembatannya kan depan ada jembatan hmm, Kiri, atas, itu jembatan Itu enggak Maju aja Ya, dong kan di B dia Di B Di B enggak Ya, di B Di B dia hmm. Atas tuh Atas, kan kata gua jembatan apa Atas kata gua penting banget nah ya mana itu kecil yang kecil yang kecil ada itu ada ada dua orang anjir itu blue. Blue, blue, blue, blue blue nice nice nice eh, situ-situ bis bis jagain bomnya jagain bomnya itu Tan tan, jagain bomnya aja. oh Nung <laughs> nung, nang lagi, <laughs> nang lagi, <laughs> Mission success. Okay, let's go. bukan ada beberapa nanya banyak nanya mm -hmm. yeah. nanya aja nanya nanya nanya nanya nanya aja nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya nanya ini ah, kena ya. Pala. Apa itu ini? Di ya, oh, jalan. Nang aja, nang aja, nang aja Nang aja, nang hmm, aja, nang aja Nang aja, nang aja gitu. Jublok, dong, bagus Taruh di Nang aja Mati tuh dia, menang memperboong oh ma mamam mamam mati bener-bener iya bener. udah bener-bener banget lu ah meninggoy bener-bener apa coba bener. nah, aja, aja apa ini coba sudah sudah jangan lu enggak enggak punya nyer no punya peluru yakin banget tuh lingo. Right, aja nang, nang aja, yang sombong mah ini deh Allah. Ting. zam mati. yang paket. Oh. Itu Ah, ani bagus Ah, ledek di lucu banget di ledekin oke, let's go Nah. Ah siap woy. Jatuh Jatuh, angin, ya. jatuh cua, bener, bener. Nah, bener mainnya. ini bener bener banget. Mission fail. Yuk lagi yuk. Yuk bisa yuk satu lagi, bisa yuk. B A B lagi. tahu coba baru lagi. lagi. <meng> nang nang nang nang nang apa tuh bang D awas lu eh nang nang eh eh jangan dicet Iya benar ya udah dah ya udahlah alah, cuk, nakir, cuk. dia nyampah. naik, naik. nanti. ini gitu ya di di coinblank ini adalah su next